Kali ini kita akan bahas kunci jawaban di halaman 152 Bahasa Indonesia di kelas 5. Baik langsung saja untuk soal yang di sini ada sebab dan akibat. Di sini ada contoh adanya penebangan liar, akibatnya adalah hutan menjadi gundul. Yang kedua, kesulitan mendapatkan air bersih. Akibatnya Mbah Sadiman bergerak untuk menanam bibit pohon di hutan seluas kurang lebih 250 hektar area. Sebab area yang ditanami sangat luas. Mbah Sadiman membuat jalan pintas berupa 1025 anak tangga. Sebab kesabaran Mbah Sadiman dalam merawat 11 ribuan pohon selama kurang lebih 20 tahun Bukit Gendol dan Ampiangan kembali hijau, yang kemudian bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga di Kecamatan Bulukerto Hutan yang kembali hijau, akibatnya air sungai dan sumber air di segala penjuru hutan terus mengalir Perjuangan Mbah Sadiman memperoleh banyak penghargaan dari berbagai pihak.